Analisa dolar Australia USD tanggal 17 Februari tahun 2022, dolar Australia USD diperkirakan masih berpotensi untuk bergerak bullish ke sekitar area 0.72300, terutama jika harga terus bertahan di atas level 0.71800. Cermati pergerakan dolar Australia USD jika terus bertahan di atas area support 0,71965 sampai 0,71800. Karena ada potensi dolar Australia, USD melanjutkan momentum bullishnya dengan bergerak naik ke sekitar area resistance 0.72300. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia, USD terus bergerak turun dan bertahan di bawah area support 0.71800. Karena ada potensi dolar Australia, USD berbalik bergerak turun ke sekitar area support 0.71465.